Kalau kan itu berjumpa di channel saya, semuanya senang pada youtube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Berikut saya ada di acara ulang tahun Tongamadunse Kota Madia Batam, ulang tahun yang ke 22 puluh dua. Kalau kan itu ber, kita saksikan lagu batang dan keterbatang. Thank yeah. you. I'm okay. gonna